Halo semua, selamat datang di Cerita Wiki Kenapa kan nama gue Fitri Ayu Berkontribusi di proyek Wiki sejak tahun 2017 Nama gue Dimas, gue pertama kali menulis di Wikipedia tahun 2016 Oke, okay, uh, untuk episode pertama ini kita akan membahas tentang apa itu Wikipedia, pertanyaan-pertanyaan yang sering orang tanyain dan mungkin salah kaprah-salah kaprah yang ada di masyarakat dan mungkin dari video ini kita harap bahwa salah kaprah tersebut bisa terjawab sudah Oke, dari pertanyaan uh, yang sering ditanyakan, kita setelah ngerangkum ya yeah. lima pertanyaan yang kita akan bacakan dan kita bahas bersama-sama ya pertanyaan yeah. nomor satu, apa itu Wikipedia, terus uh, apakah sama dengan media online ataupun media sosial lainnya jadi jelas, Wikipedia bukanlah media sosial ya, bukan juga media online, dan juga bukan tempat belanja online juga. Iya pastinya karena <laughs> sama ya. ya. Jadi Wikipedia itu pada dasarnya adalah ensiklopedia, jadi merupakan sebuah ringkasan dari ilmu pengetahuan yang ada di seluruh dunia. definisi ensiklopedia pun sama dengan... Ya, sama-sama. Hanya saja yang membedakan adalah Wikipedia tentunya tersedia secara online mm -hmm. jadi siapapun bisa mengaksesnya okay. kalau ensiklopedia konvensional kan tentu tebal banyak buku dan sangat tidak praktis mm -hmm. untuk dibawa ataupun mau untuk dibaca mm -hmm. sementara kalau wikipedia karena dia ensiklopedia online cukup dengan menggunakan HP saja sudah bisa kita mengaksesnya Oke, okay. arti kata wiki sendiri dalam bahasa Hawaii itu artinya cepat cepat itu maksudnya tuh uh, dieditnya tuh cepat bisa ada perubahan uh, tokoh uh, dunia yang meninggal, tahun kematian itu akan diubah, uh, akan diedit secara cepat. Uh, jadi real time. Gitu. Selain itu kalau misalkan ada artikel-artikel yang tidak ada di Wikipedia, itu bisa cepat juga dibuat. Gitu. Jadi perubahannya cepat, penambahannya cepat. Terus juga mau nambahin nih satu, jadi di Wikipedia itu kontennya bervariasi. Hmm. Jadi mau yang spesifik seperti elektron ada, atau mungkin yang tentang viral, coronavirus itu pun juga ada. Tapi misal kalau tiba-tiba kepo nih, siwon kapan ya selesai wajib militer? Mm -hmm. Itu juga ada, ada juga, ada katanya. terus juga. Semisal kapan Oshi juga 48 graduate gitu, <laughs> itu juga ada, juga ada ya. Jadi yeah. kayak dari topik yang berat sampai uh, yang populer pun juga ada ya. Yeah. Jadi, jadi bisa dibilang lengkap lah, yang penting sih layak sih. Mm -hmm. Terus bonamin juga deh. Kalau kita buka laman utama Wikipedia itu kan sebelah kirinya tuh ada bahasa-bahasa yang mana kalau misalkan. Uh, Ketik artikel tentang Indonesia, sebelah kirinya tuh ada bahasa-bahasa lainnya Selain bahasa Indonesia, ada juga bahasa asing Terus ada juga bahasa daerah juga Juga ada, iya. jadi multi bahasa Iya, baranya. jadi mau dari yang Aceh, mau Sunda, mau yang Bali, mau yang Gorontalo, ada Ada, di, iya semua. di Wikipedia ada Oke, jadi lain kali kalau ditanya apa itu Wikipedia, ensiklopedia online, dan multi bahasa. bahasa Itu yang harus diingat ya Uh, lanjut ke pertanyaan kedua apa bedanya Wikipedia dengan ensiklopedia online lainnya kita udah tau kan sekarang tuh ada ensiklopedia online lainnya nah bedanya apa sih jadi perbedaan ya. yang paling mendasar nih kan kalau ensiklopedia konvensional itu kan yang menulis di ensiklopedia tersebut kan merupakan para ahli hmm. di bidangnya jelas sementara kalau di Wikipedia itu ya siapa saja bisa menulis selama gitu. mengikuti aturannya ya selama mengikuti juka. aturan Selain siapapun bisa menulis di Wikipedia, yang mengakses pun juga bisa siapa saja tanpa ada harus login atau bayar dan di mana saja bisa mengakses artikel tersebut. Jadi bisa dibilang Wikipedia bebas ya. Bebas siapapun bisa mengaksesnya, dan siapapun juga bisa bebas untuk berkontribusi di Wikipedia. Hmm. Tadi kan uh, udah sempat disebut tuh, yang kontribusi bisa siapa aja. Nah itu dibayar dari sih games? Oh itu tidak dibayar. Jadi sukarelawan tersebut memang benar-benar ikhlas gitu untuk berkontribusi di Wikipedia tanpa mengharap adanya suatu keuntungan secara material. Biasanya kan kalau orang berkontribusi di kegiatan sosial tuh ada ada uh, satu dari waktu, ada dari uang, tenaga, kalau ini dari pengetahuan yang ya, ada ya Jadi kayak dulu, di depan laptop itu sudah melakukan kegiatan sosial Ya, jadi ya dia berkontribusi ya sesuai apa yang dia ketahui dan dia memang ingin tujuannya untuk berbagi pengetahuan, pengetahuan tersebut Kalau kita lihat juga di laman Wikipedia itu gak ada sama sekali iklan Oh iya, hmm. benar gak ada iklan Lalu bagaimana Wikipedia bisa menghidupi dirinya sendiri? Hmm. Ya tentu ya. dari donasi Oh do dari donasi, jadi Wikipedia itu dari donasi juga? Ya, jadi siapapun bisa juga berdonasi gitu Mau, mau hanya sekedar satu dolar pun juga bisa Jadi ya bisa dibilang ya prinsip demokrasi lah Dari oh. rakyat, oleh rakyat ah. untuk rakyat <laughs> Diadaptasi di Wikipedia iya. Ya. Oke okay, Dim, kita lanjut ya, Dim, pertanyaan nomor 3 Mungkin uh, lo mau bacain Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan jawaban nomor 2 Kan kita tahu kan kalau kontributor di wikipedia itu tidak dibayar gitu mm -hmm. Nah pertanyaannya mengapa kok mereka mau gitu nah, untuk untuk menyumbangkan pengetahuan tapi nggak dibayar mm -hmm. dari awalnya dari hobi gitu mm -hmm. Misal contohnya yang paling yang paling bagus lah di wikipedia bahasa Indonesia itu railfans atau komunitas pencinta kereta api mm -hmm. Nah dari kegemarannya dia untuk mengamati kereta api, mulai foto-foto kereta api, akhirnya tiba-tiba dia ingin juga untuk menyeubang, menuliskan, tentang, tentang, kereta menuliskan tentang kereta apinya Tentang sejarahnya, semisal mengapa KRL itu dari awalnya dari zaman Belanda Terus kemudian keretanya itu dari Jepang kemudian diimpor ke Indonesia gitu, Itu semua ada, termasuk juga jadwal perjalanan dari kereta apinya pun itu juga lengkap Jadi itu yang bisa dibilang apa ya? Dari hobi, terus pada akhirnya muncul keinginan untuk menyeubang Selain orang berkontribusi karena tahu manfaatnya luas Uh, ada juga yang mendasarkan hobi. Nah selain yeah. itu apa lagi deh biasanya yang lo temuin? Jadi selain hobi nih ya, itu ada juga orang yang mau menyumbang karena memang Wikipedia itu sifatnya netral. Karena dia ada iklan ya? Yeah, jadi karena ada tadi ada iklan. Apapun. Jadi dia tidak ada kepentingan dari yang ingin mengiklankan di Wikipedia. Jadi orang-orang hmm. pun bisa menulis menulis sesuai dengan hati nuraninya gitu. <laughs> cocok untuk orang yang idealis ya? Iya, yeah. Yang bener-bener cocok mau. untuk yang idealis. Terus pada akhirnya. Karena akhirnya semua orang bisa menulis ya sesuai dengan hati nuraninya dia. ada semua sudut pandang bisa terwakilkan di Wikipedia. Karena dia. kalau dalam satu artikel wiki itu kalau ada pertentangan, misalkan si A bilang ini tokoh ini lahirnya tahun segini, si ini bilang si tokoh ini lahirnya tahun segini, ada pertentangan akan jadi subbab tersendiri ya. Iya. Ada subbabnya tersendiri. Mungkin di beberapa sumber ada yang mengatakan ya, lahirnya tahun segini, ada yang sumber B lahirnya tahun segini. Hmm. Tapi karena sama-sama ada sumbernya ya, tentu harus kita masukkan keduanya. Hmm, hmm, hmm. Jadi netral. Ya. Yeah. Selain itu ya kan juga karena berkaitan dengan multi bahasa nih, jadi, jadi di awal dia ya. ada bahasa daerah. Ya, jadi pada akhirnya menulis di Wikipedia dia pertama untuk dari yang bahasa daerah ya, mm -hmm. itu juga untuk bisa melestarikan bahasa daerah gitu. Jadi saatnya bahasa daerah tuh masuk ke internet ya, karena akan dibaca dan dituliskan, jadi tetap dilestarikan. Iya, tetap dilestarikan. Kan selama ini kan kita tahu kan bahwa penggunaan bahasa daerah itu kan sudah mulai berkurang ya, mm -hmm. paling hanya diajarkan di sekolah, paling SD SMP setelah itu berhenti gitu. Jadi terus. wadahnya bahasa daerah itu mengikuti perkembangan zaman. Iya, padahalnya karena terus mengikuti perkembangan zaman dan ah, dan padahalnya bahasa daerah tersebut terus akan dipakai, ya tentu itu akan menjadi warisan ke depannya bahwa ya seperti inilah bahasa daerah kita. Jadi selain ensiklopedia online, Wikipedia juga sebagai wadah untuk memastikan bahasa, bahasa, bahasa daerah. Kalau dari pengalaman pribadi yang sudah berkontribusi dari tahun 2016, itu apa? Kenapa? Jadi kalau gua sih mulai mencoba untuk menulis di Wikipedia karena iseng sih. Oh, iseng, iseng. Awalnya iseng, iseng. <laughs> karena memang lagi banyak waktu luang gitu. Uh -huh. Terus juga ngelihat artikel di Wikipedia, kok agak gemes sendiri ya. Artikel-artikel uh -huh. yang mungkin dirasa... Jadi, gemes maka aku menulis. <laughs> ya aku gemes maka aku menulis. Jadi gemes gitu, karena kan latar belakang saya kan apoteker ya. Uh -huh. Terus ngelihat artikel-artikel tentang obat kok sepertinya banyak yang belum ada gitu Padahal obatnya termasuknya penting gitu seperti obat TB gitu hmm. Sementara artikel-artikel seperti JKT48 sampai kita tahu kapan anggotanya graduate gitu Sampai segitunya Ya sampai segitunya jadi karena kemes gitu anak karena memiliki latar belakang juga iya. ya, tau, jadi jadi anak ya udah mencoba untuk mulai menonton di Wikipedia oh, berawal dari itu ya iya. lanjutin di kepercayaan iya. keempat okay. baca ini lanjut, ya. lanjut. kenapa informasi di Wikipedia tuh suka ngaco nggak bener atau bahkan orang gampangnya aja jangan baca Wikipedia itu hooks, kan? jadi misalnya kadang kayak suka ada informasi ngaco Syahrukan lahir di Indramayu gitu mm -hmm. padahal kan artis Bollywood kok tau-tau lahir di Indramayu kan nggak mm -hmm. mungkin gitu jadi sebenarnya Kadang ada yang salah memberikan informasi itu ada yang memang sengaja atau ada juga yang tidak disengaja hmm, Kalau yang sengaja? Jadi yang sengaja itu biasanya kita sebutnya Vandal Nah Vandal hmm. ini para pelakunya itu biasanya cuma ingin mencari kesenangan atau bahkan kadang cuma iseng Tapi isengnya kesel sama suatu institusi, terus langsung dianjur yeah, ya ada nah, juga nah. yang seperti itu, ada juga yang iseng tapi sayangnya isengnya negatif gitu hmm. tidak seperti gue yang misalnya isengnya positif hmm. langsung menyunting gitu hmm. oke okay, lanjut, lanjut. kalau yang tidak sengaja hmm. itu ya kita asumsikan yang baik saja mungkin dia memang ingin berkontribusi tetapi kurang tahu caranya atau bahannya enggak ada iya, atau kurang bahannya juga atau mungkin ya tidak terlalu paham akan aturannya secara mendetil hmm. jadi kalau seperti itu sih biasanya ya kita akan ajari kan. hmm. atau kalau memang sebagai kontributor langsung memperbaiki, yeah. ini enggak begini Kalau memang punya rujukannya ya perbaiki yeah. kan? Dan uh, ditegaskan kadang suka kita tanya, orang ada tanya, ini adminnya siapa ya? Iya <laughs> paling sering <laughs> itu di media sosial itu <laughs> Yang makan dengan yeah. uh, media online gitu atau lainnya yeah. Padahal kan ingatkan yang prinsip Wikipedia itu, semua orang bisa berkontribusi Jadi daripada sibuk menyalahkan nih ya lebih baik ya langsung saja kontribusi langsung saja perbaiki kesalahannya daripada harus mencari-cari di mana adminnya atau komplain semisal ini kenapa sih kok Wikipedia isinya ngaco atau kenapa kok isinya semisal kurang lengkap gitu dan hmm. Dan isinya Wikipedia tuh enggak semuanya ngaco ataupun misinformasi dan segala macam. Ada juga artikel yang bagus Biasanya kalau halaman utamanya tuh ada namanya artikel pilihan yeah. Itu bisa menjadi rujukan untuk uh, orang yang berniat baik uh, Contohnya gimana sih artikel, yeah. yang itu artikel pilihan itu? Jadi artikel pilihan itu bisa dilihat kalau di halaman Wikipedia Di pojok kanan atas itu ada tanda bintangnya hmm. Nah itu artikel pilihan hmm. Biasanya artikel pilihan itu artikel yang sudah pembahasannya sangat komprehensif Dan uh, rujukannya banyak yeah, Iya rujukannya ya. banyak hmm. Jadi kalau yang seandainya masih ketemu artikel yang singkat, saran saya sih ya langsung saja diperbaiki gitu Kan enak kan kalau seandainya artikelnya, badannya bisa jadi suatu saat nanti jadi artikel pilihan Oh iya ya, nggak sadar pas kita lihat di riwayatnya, Ih, ini aku yang memulainya iya. kan bangga gitu iya. ya, gue nih yang buat yang nih yang saya... Selain itu juga, oh. dalam membaca artikel di Wiki itu pembaca ditutup kritis ya? Iya, yeah, harus kritis oh. karena setiap tulisan itu uh, harus ada rujukannya biasanya ditandai dengan catatan kaki. Yeah. Kalau kita nemu tulisan wiki yang panjang banget tapi enggak ada rujukannya sama sekali, itu kita harus pertanyakan. Yeah. Ya, citation needed. Iya, iya, perlu uh, ini dari mana? Apakah dia mengarang? Apakah dia ngopas? Iya. Yeah. Dan juga walaupun ada sumbernya pun kita juga harus cek apakah oh, sumbernya jadi gak semua itu enggak uh, semua sumbernya itu bisa kita percaya? Sumber apa aja nih bisa yang bisa diterima di wiki? Yang sumber yang bisa diterima jelaslah dari media massa, dari jurnal, dari buku. Kalau sumbernya dari blogspot misal atau wordpress, nah itu bisa kita pertanyakan. Dari ini benar Media online juga ada kriteria ya kan media yeah. online, bukan User content generated gitu ya, ya Jadi kadang-kadang kan kayak media online yang Suka-suka di-share di grup WhatsApp bapak-bapak semisal mm -hmm. Itu kan kadang medianya kan abal-abal mm -hmm. Nah sebenarnya cara paling mudah untuk ngecek ya Ada nggak dia dewan redaksinya oh, Jadi dewan redaksinya kadang-kadang ada juga yang tulis aja nanti dimuat ya, yeah. Itu harus ada yang memilih, yeah. yang menyeleksinya dulu Iya, yeah. harus ada dewan redaksinya ya untuk memastikan bahwa berita tersebut memang benar adanya Oke oke, dim, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir Nih, biasanya nih, kalau orang suka tanya, benar gak sih kalau Wikipedia itu nggak boleh dijadikan referensi? Terutama untuk yang kebutuhan akademis, untuk kuliah, sekolah? Hmm, jadi dosen gue tuh sering banget kan bilang kalau. Curhat juga deh. Ya, sekalian curhat nih. <laughs> kalau seandainya Wikipedia itu tidak bisa dijadikan referensi. Ya, entah tidak bisa dipercayalah atau alasan lain lah. Hmm. Tapi sebenarnya dosen gue sendiri ada benarnya juga sih. Sebenarnya Wikipedia itu tidak bisa dijadikan referensi tapi referensi hmm. yang yang digunakan di Wikipedia itu bisa dijadikan referensi. Catatan kaki yang satu saatnya ya, kan bawahnya merujuk ke rujukan ya. Nah, itu yang harus dijadikan referensi kalau seandainya mau mengerjakan tugas akademis gitu. Jadi sebenarnya Wikipedia itu bukanlah suatu sumber yang otoritatif lah. Jadi bisa dibilang Wikipedia itu merupakan gerbang pertama untuk suatu pengetahuan yang baru. Hmm. Jika seandainya kep, ingin kepo lebih lanjut, ingin mengetahui lebih dalam itu bisa dibaca referensi-referensi yang digunakan di Wikipedia Jadi misalkan kalau gue dapat tugas tentang Indonesia nih Bicara tentang Indonesia uh, Ketemu di artikel Wikipedia Itu rujukannya kan? Ya, jadi kumpulan rujukannya Oh yang buku-buku uh, ataupun uh, yang membahas tentang Bahan-bahan yang membahas tentang Wikipedia uh, Indonesia tuh ada di situ Ya, kan? ya nah jadi buku-bukunya itu Atau jurnal-jurnalnya itu yang bisa dipakai sebagai referensi untuk tugas akademik tersebut bukan yeah. peranalahan Wikipedianya bukan, peranala ya. bukan. jadi yeah. jangan sampai nanti pas mengutip referensi tulisnya id.wikipedia.org slash wiki artikelnya, itu langsung nanti dapat nilai jelek, <laughs> jadi gunakan yeah. jurnalnya atau buku yang dijadikan referensi pada suatu artikel di Wikipedia itu jadi uh, gunakan Wikipedia itu sebagai pemberhentian pertama untuk mengetahui rujukan apa aja yang membahas tentang tema tersebut, bukan uh, pemberhentian terakhir yang langsung diambil dari dimasukkan ke dalam tugas ya, ya kalau ingin lebih tahu lebih lanjut ya coba dibuka lagi referensi ada di Wikipedia nya terus kemudian cari lagi sumber-sumber yang selain yang digunakan di Wikipedia dan uh, rujukannya juga kita lihat ini uh, ya bagus apakah kredibel atau, enggak, rujuk, atau tidak dan ya, ya. semua rujukan Oh ini rujukan dari wiki bagus langsung diambil ya, kan bisa tidak gitu semua ya. rujukan ingat berpikir kritis Oke okay. Oke okay, Dems, jadi tadi lima pertanyaan sudah kita jawab Harapannya sih Agar salah kaprahnya itu bisa jelas lah Udah jelas ya uh. tentang uh, apa itu Wikipedia Oke, okay, uh, kalau untuk teman-teman yang tertarik mau berkontribusi Teknisnya atau kayak gimana sih, Dim? Jadi kalau ya, jadi pertama kali untuk berkontribusi di Wikipedia ya membuat akun terlebih dulu. Mm -hmm. Jadi sebenarnya membuat akun ini agar alamat IP tidak terlacak dan juga tidak akan dicurigai sebagai vandal ke pertama kali. Karena biasanya vandal itu tidak membuat akun terlebih dulu yeah. dan yeah. gratis bikin akunnya yeah. juga. Dan buat akun tuh gratis. Mungkin kalau ada ya teman-teman yang tidak tahu ya bagaimana cara membuat akun atau nanti menulis di Wikipedia seperti apa. Secara teknisnya, Ya, ]nya. Bisa cek di video ini. Oke. Okay. Terus Dim, kalau yang Misalkan aku tuh lebih sukanya diajarin langsung itu gimana. Tidak perlu khawatir. Kita Lati. juga sering kau mengadakan pelatihan menulis Wikipedia. Namanya WikiLatih. WikiLatih. Ya, jadi kita sering mengadakan WikiLatih dan gratis loh pelatihannya. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu WikiLatih itu diadakan di mana aja, silakan pantau di media sosial ini. Nah, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga bisa meluruskan segala salah kaprah di Wikipedia yang ada. Daaah! -ya. Da -ya.